dari Imam Ghazali, apa ya, ada empat macam manusia: satu yadri, wayadri, anahu yadri, wong sing orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Tahu ini bisa dikembangkan, mengerti, ya, menguasai atau apapun. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia mengerti, maka dia harus Anda harus deket-deket sama orang macam ini. Nomor dua orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dia tahu Ini orang kayak tertidur maka temanilah dia dan bangunkan dan kasih tahu bahwa dia itu tahu Temanilah dia Yang kedua Yang kedua itu bahasa Arabnya Rojulun yadri walakin nahula la yadri anahu yadri Yang ketiga Rojulun la Walakinahu yatri annahu la yatri, orang yang tidak ngerti tapi dia ngerti bahwa dia tidak mengerti, maka dia harus belajar. Mulane wulangen arek ya. Nomor 4 iki sing rada kakean nek dunyo iki. Rajulun la yatri wal yatri anna ul yatri wa huwa kama kebu wal pitik. Kira-kira ngene -kira ya. Nek di lima no ya isore Wong sing garo Tur garo nede garo tapi gaayani kaya ruruo ya Itu, itu nomor lima bisa karepmu, ngolem Gaya skripsi ya Apik lo gaya skripsi judulnya ngunul Orang yang tidak tahu Dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu Tapi gaayani kaya tau-tauwo kan gitu Nah ini saya coba kembangkan Mas Ilmi tolong dicatat Pertanyaan ini saya ingin berangkat dari pohon ya. Di Apa wis, misalnya ono pelem umpamane pelem ya po po po po. Ya. Wang nek liwat dalam terus ono po. Iku sing didelok opone wite tak godongnya tak way okay. way. Okay. Jadi yang jadi pahlawan adalah buahnya, jelas ya. Itulah isinya. Taman makam pahlawan, buah-buah, buah-buah, buah Gitu ya? Sekarang coba Anda analisis, buah itu menjadi buah atas peran buah atau peran yang lainnya. Jadi, siapa sebenarnya pahlawannya? Buahnya apa yang lainnya? Nah, yang lainnya, kok jelek ya? lemai ya? Oyo teh, ya sing nandur bareng sana ya, sing nandur ya, terus sing nyukul noyo, ya ya, Allah ya Kusti Allah gak kok sebut kok Tuhan juga, he, <si> <separugusia> <separugusia> <separugusia> kayak Madura juga ya Aku yang gak are-are aku, jani hati kurut sedih tapi kok kependuk raimu tadi semeng yol jadi aku kira tuh, manggel-manggel dedek, harus sebel-sebel dedek kan lho Tapi buku tuh kepadok raiimu Masya Allah Rai suargo kabeh Sampai aku ketun meneh-meneh nil lho, rai ini kayak gini aku mau buku Terus kok malaikat jawab, lu sing didelok duduk rai ini nun Tapi adini lho kena ya, sabar Mas gak rapi-rapi ya dong Oke, okay. okay, kita teruskan pohon ya Kita teruskan pohon Jadi yang berjasa itu disebut enggak? enggak? maksud saya Dalam kebudayaan Anda, masyarakat Anda Sing dianggap pahlawan kan woy Tapi, yuk kembangi dididik kadang-kadang godongin di kadang-kadang Godongi di Terus urat-uratnya pohon yang mengantarkan cairan jarian daerah dari tanah dan seterusnya kan tidak pernah dilihat, dan bahkan tidak pernah disebut. Sing roda disebut ya paling godongi, batangi, kembange, oyote. Ya itu pun ya paling di bawah lima lah untuk ingat itu. Pokoknya sing titel lah, pojokon oh, ya. dulu, area itu sing itu apa nih? itu itu hati, ini yoga yang lewat di dalam terus lewat terus hati ini jurusan hati ya guyon, kayak so guyon ya. Tapi jelas ya mas ya, jadi dunia ini sudah pasti penuh ketidakadilan, ketidaktepatan, inakurat, akurat, tidak akurat, tidak akurat, tidak titis untuk melihat skala jasa dari skala sesuatu yang dilihatnya. Pohon saja dia tidak bisa melihat apa seni sing dijanjani peran yang paling utama. Demikian juga dalam bernegara. Demikian juga di dalam bermasyarakat. Sing kok delok mesti sing ketok-ketok sing langsung migunani nang awakmu. Sehingga kok nggak hukum yang unu, nak menghina awakmu gak apa-apa. Eh apa nak menghina awakmu mergo awakmu sing mimpin salah. Tapi nek sing menghina rakyat biasa karena sing salah lah ya. dapurmu masih dihina uang, dielek-elek jadi medsos kaya opo sing nuntut ya gitu. Kanak masalah orangnya konek ya gitu. Oke jadi oke dari empat kategori tadi dari Imam Bozali ya Fathya Kalau nggak salah dari Imam Bozali Saya coba menguridik, ngiminger-minger didik Jadi saya menemukan gini Kalau melihat pohon tadi kan Saya melihat ada empat kategori juga Satu Orang yang mengetahui apa yang dia ketahui Kalau tadi kan orang yang tahu bahwa dia tahu Tapi di ini lebih mendalam Orang yang mengetahui apa yang dia ketahui Catu. Lumayan lagi, anak manfaatnya ada ingin ya, Karena dia mengetahui apa yang dia ketahui Gitu ya Nomor loro, orang yang tidak menge eh, orang yang mengetahui apa yang dia tidak ketahui Sekali lagi ya, pertama orang yang mengetahui apa yang dia ketahui Yang kedua orang yang tidak mengetahui Eh, orang yang mengetahui apa yang dia tidak ketahui Maksudnya gini Tahu tentang yang anda tak tahu, berarti kan hasilnya apa mutakon Aku guru gurung rey surat al-hasyrigi isi neopoh terus takor. Ya. Jadi dia tahu apa yang dia tidak tahu. Ini nomor luru di rumah yang dia belum sinang iki. Nomor telu ah, nanti bahasa apa yang jauh Nomor telu orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Jadi harus ya, dilang dilen. Karo nek karo teh aja ora dene ya ta dadi yo gak iso dijawab-jawab. Ngene salah tak bener yo gak ero, katut ae ana buah kene yo melo ana apa opo wis pokoke melok ae. karena dia tidak mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Ning nomor telu ya. Yang nomor 4 adalah orang yang tidak mengetahui apa yang dia ketahui. rada luwe medeni. Katanya -kata, kok ya orang ruwai besar jana barang loh, kita udah diwale kota barang. Tapi kok tidak tidak tahu ternyata lho. Jadi orang yang tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Jadi ruh pelam tapi ya jangan gak ruh pelam. Oh nak wong singgah Nah ini yang disebut doluman jauhlan nomor bapak tipe. Itu orang yang tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Dia pikir dia tahu, padahal dia tidak. Ojo menek kok koyok. Misalnya ini apa ya dia? Ya. Allah menawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Misalnya ya, ini kita ukur dari empat kategori yang baru tadi. Kira-kira kalau langit itu kan urusannya kebesaran loh, kan langit gak gak duga disini dukuri gunung gunung itu lambang ketinggian ya. terus naik bumi itu karena ngombo lambang keluasan naik langit lambang kebesaran berarti yang mau menerima amanah itu adalah orang yang sebaliknya yaitu orang yang sempit makhluk yang sempit makhluk yang rendah dan makhluk yang jiut Nek nah, besar makhluk yang kerdil. Nek nah, langit agung besar berarti lawannya kerdil, kecil gitu ya. kecil Terus naik gunung lawannya rendah, naik bumi lawannya sempit. Ya sama dengan teori kita selama ini, mojo sampai awakmu menjadi bodoh dalam kehidupan karena kesempitan, karena kecekaan dan karena kedangkalan kan gitu kan? Oke. Okay. Jadi ayat ini memang aneh ya Batya. Apalagi amanah yang dimaksud itu tidak disebut khilafah apa-apa tidak, bukan untuk mengurusi alam semesta. Wong alam semesta ya gunung itu sendiri ya bumi itu sendiri dan langit itu sendiri. Nah, manusia mau manusia mau. Iki manusia mau iki ana sing lebih parah. Ganok sing nawani lho mencalonkan diri. Gak ya, boleh parah ya. Jadi ono galuman nemen, jauhlan nemen itu. Iya. Eh, Laya. eh. Jadi dia tidak mengetahui apa yang dia pikir dia tahu. Yang gempa ini itu? Jadi perlombaan mencalonkan diri. Gitu. Lo wong sing gunung itu, tawani gak Ya gitu. Terus langit juga glem ditawani lho padahal Di situ apakah ada kalimat Allah menawari manusia? Tidak ada. karena sing nawani lho kulo Ya bare bare. Merga sangat قadu, ya perduli, aja, kuat, ya gak peduli saya mimpin so boy saya penting rakyatnya tetap kuat tetap dagang cilik-cilik saya so-ay so ne tetap mubeng duit tetap gembira hatinya tetap diterima ini karena masalah gitu ya pemerintah kuat atau lemah rakyat Indonesia tetap kuat gitu kan Wonok institut tulang sampai di Wonongopo tutulang semburang saking terkebira rakyat Indonesia At mendelok doi bis langsung ngebus warga ongking Unai ya deh Unai wesla Lasing kono iku rek, korupsi didik ngewe sisong nggawe omset dodolan iku ping sewu, gitu Wan maksak kodaknya ngeki, nek korupsi didik wisong nggawe, sewu kodak Eh masa gak melbus wargo, itu melbus wargo lah Perkoro pinggir pinggir gak masalah sih melbus wargo Mulanya tuku orek ya, cek kon melok melbus wargo Ya, ya. Jadi oke okay. Jadi Zoluman jahula ini Saya kira ya, arti yang pasti Seperti yang dikumpulkan capua dari para ulama Bahwa memang manusia itu punya bekal Untuk dolum, tidak hanya dholim. Jadi kalau sekarang kita mengalami Sesuatu yang dolim dalam Kehidupan kita Itu tidak heran Manusia itu gak mek dholim, tapi dolum, Gak mek jahil tapi Jahul, Jahul. Gitu. nah nanti kalau ada aliran jahul itu, Fuad mohon jelaskan ya. Itu kan menyebut dirinya jahulah, ya, bukan orang lain menyebutnya dia jahulah. Tapi dia menyebut dirinya kalau tidak salah ya, walau alam saya tidak tahu. Kalau orang menyebut dirinya jahulah, sangat wajar karena manusia harus meletakkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Makanya, kalau Anda kirim surat, kan misalnya Al-Faqir. Gitu, al fakir atau apa menjakatian al jahul ya itu to ya al jahul atau apa tapi nek kon sing gawe nulis al fakir berarti njaluk duit Ini kan itu kan eh nek di zamanku munafikan ini angel kata-kata selamat iki gitu, ya ya wis angel iki wis sembarang iso dienggono sembarang itu diwalik sembarang iso di Manipulasi ditutupi dibikin seakan-akan iyo tapi asli gak, gak koyok iyo-iyo padahal gak iyo koyok gak-gak padahal iyo e, ngelis nguniku mulanya satu orang munafik ngerepotin kita lebih dari 100 orang kafir nek, perasaan gue menjabat jawabat berita ya lebih dari seratus orang kafir gitu ya nah nek awak muri ini ki kan kalau kesimpulan di kendiri cinta tadi malam itu kan memenuhi syarat dari lima yang Pak Nur somat tulis di tajuk itu ya. Kon Rene itu kan saya ya toh Rene-Rene Dewi kade yang gak ga kepengen dolek sehingga gak toh. Pol itu dolek jodoh Pol Pol itu wiss dan itu ya api toh ya buat dolek jodoh lah yo seh, ya api sih ya tapi nak renin dolek duit kak, renin dolek badik kak, reni kata tawur juga, kak kau nak lah ya re-re, insya Allah. Jadi anda adalah orang yang sudah sampai kepada jenis kedaulatan manusia untuk bisa memilih yang paling baik bagi anda berkumpul bersaudara berjamaah untuk Allah swt dan untuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Merah ya. Yang yang pertama adalah orang yang berdaulat. Berdaulat itu tidak ber, berkuasa loh Berdaulat atas dirimu sendiri. Anda tidak berdaulat atas orang lain. Tidak berdaulat atas ini Rek. Kon saya kira ambak anje, ambak ane ngelobok nopo bang. Eh, ojo oh, oksigen sih caron dia, dia oh, sehat tuh. Wow, wow. kaya mu oksigen oksigen. tahu tahu sekolah, Jadi urusan utamamu itu, duduk presiden, duduk ketua DPR atau DPD ta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 Ayam, para tunggu Rono Berarti urusan utamamu Karusopo. Allah, jelas ya. Jadi urusan utamamu dengan Allah karena udara yang kau hisap adalah nilai Allah. Kan lo enggak lemah, diri, lemah, lemahin sopo. Gede, kianak sertifikate. Iya, iki lah kebun iki anak sertifikatir aja kira anak iki anak sertifikatir, jadi sertifikatir ya apa sih? Eh? Kok uang duwe lemah, anak sertifikatir sekian kali sekian meter gitu ya, kira-kira malah ikat berlaku ya apa kira-kira? Guyu mesem, eh? Lokanah mesuwo. Ya apa malaikat idemu, Nek malaikat kan jadi ide Allah kita awal ya. sampai malaikat paling boldem, ita, ya. jadi tanah milik siapa? oke Jandilo, ne, kon, dilo, oma, si, dilo, opo, ne, bentuk e eh. ya apa cendolo nilak guna nah? ya tapi kan enggak tahu ndelok yang paling substansial yang paling inti dari sebuah rumah apa nih fondasi ini tahu ketok ya apa meneh ya lime lime itu berarti core ya core apa meneh apa meneh nah, orang yang hanya melihat rumah dari bentuknya dan dari warnanya adalah orang yang sangat harus belajar karena dia tidak bisa diandalkan demikian juga jomblo-jomblo yang hanya melihat wanita hanya di precengannya dan ukurannya es sound sistemnya melok protesnya